Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc bergerak ke atas dan menembus level 0.92315 Maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.92519 Sekian analisa forex untuk tanggal 13 Desember tahun 2021 Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212983